Pasca kematian pasca kematian sampai ke ujung ujung yang tidak ada skatnya lagi disebut akhirat namanya Biasa ya ujung yang tidak ada skatnya disebut apa akhirat mobil Yakin. pelan-pelan tadi kan kita yakin setelah wafat itu ada kehidupan kan ini ini harus terpatri nih sebab kalau orang tidak meyakini ini maka dia merasa hidupnya untuk dunia saja ini yang menjadikan seseorang itu memanfaatkan semua kegiatan dunia seperti apa yang dia inginkan. Oke, kalau ditanya kenapa kok harus mabuk-mabuk begitu, eh kapan lagi kan hidup cuma sekali. Gede? Selain ini kan gak ada hidup lagi. Nah itu sebetulnya kata-kata itu sudah terlambat, 15 abad lalu orang jahiliyah sudah punya kata-kata itu. Wama yuhlikuna iladdhar. kita itu hidup cuma sekali. Kalau udah meninggal, udah mati nggak ada lagi kehidupan. Mumpung masih hidup, nikmati, Bos, katanya. Itu udah ada dulu. Hmm. Kalau ada yang begitu, jahiliyah tuh. Ya, terlambat ya. Ya, barangkali nasabnya Abu Jahal tuh dari atas tuh. Hmm. itu. Itu ada di Quran bahasanya ada. Makanya ngaji. Ya, kalau ngaji kita bisa bedakan mana yang terlambat, mana yang faktual, dengan ya Mana yang benar, mana yang kurang tepat. Halo, jelas? Ya. Nah, ini gambarannya. Nih. Nah, kalau kita yakin, maka kita punya persiapan. Kalau nggak yakin, nggak punya persiapan. Nah, karena kita sadar ada kehidupan setelah kematian dan dimensinya sama atau tidak, Beda. alamnya sama nggak? Saya mau tunjukkan logika berpikir yang sederhana di alam yang sama saja. Kalau pindah tempat, pasti butuh bekal, kan? ya Anda dari rumah ke sini, kalau nggak ada bekalnya, bisa nggak ke sini? Enggak mudah, kendaraan perlu bensinnya, naik motor perlu ada ongkosnya, apalagi pindah lebih jauh lagi. Maaf sekarang di Jakarta misalnya pengen untuk ke Tanah Suci, dari Tanah Kusir ke Tanah Suci, pengen ke Mekah, pengen ke Madinah. Mungkin enggak berangkat kalau enggak ada bekalnya? Tidak. Sekarang begitu sampai ke Saudi, maaf mata uangnya sama enggak? Tidak, geser lagi terus agak lebih jauh ke Amerika, ke Amerika bisa enggak beli air pakai rupiah? Pakai apa? Dolar. Di Malaysia pakai apa? Hukumnya sama enggak? Tidak. Ke Singapura aja enggak bisa sembarangan. Ya kan? Di sini jalan, buang sampah, enggak ada yang lihat, buang. Di Singapura bisa jadi enggak berani. Di Jepang bisa jadi harus ikut sistem kan? Berarti ada hukumnya sendiri, ada aturannya sendiri. Di alam yang sama cuman beda tempat, beda aturan maka sekarang pindah alam. Jadi gak logis kalau aturannya sama. Pasti beda. Karena itu saat pindah alam, yang dibawa pun dunia itu akan ditinggalkan. Gak ada yang dibawa. Karena kan judulnya meninggalkan dunia kan? Dan hebatnya diumumkan di speaker, di toa-toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Telah meninggal. Nah meninggal dunia itu maksudnya meninggalkan dunia seutuhnya. Jadi, semua hukum-hukum dunia termasuk di dalamnya, dan bekal-bekal bekal dunia gak akan dibawa. Ya, Anda sekarang mau kerja sekeras-kerasnya, berangkat gelap, pulang gelap, macam-macam, kumpulkan harta, dapat mobil banyak, rumahnya luas dan mewah, begitu masuk ke alam kubur, mobilnya ikut gak? Handphonenya ikut tuh, ini pakai ngerekam rekam tuh. <laughs> Fotonya ikut gak? menrebuka jamaah ustaz Adi nih, buktinya. <laughs> gak bisa gak bisa mama nanti kalau masuk ke alam kubur tolong handphonenya dikuburin tapi setelin morotal dulu ya pusannya kirimin tiap pekan, gak nggak bisa tetap nggak ada yang masuk bajunya sama gak dengan sekarang? ganti anda mau kumpulin pun banyak sampai puluhan ratusan tetap yang dipakai beda dan hilang semua, begitu dipaksa dimasukkan rusak, hancur karena bukan tempatnya Bukan fasilitasnya Bukan hukumnya Pindah tempat Maka pindah hukum Beda aktivitas Beda perbekalan Sekarang pindahnya beda alam Kita masuk ke alam pasca kematian, pasca kehidupan dunia Masuk ke alam kubur Belum ke akhirat, dia baru dikubur Karena beda alamnya, alam dunia dengan kubur sudah beda hukumnya Silahkan cek Di buku, di kitab mana ada keterangan tentang kubur di stamp lengkap. Afala yang Tahu nggak? Ketika nanti dikubur sampai bangkit itu bagaimana kehidupannya? Maka turun ketentuan-ketentuan supaya disiapkan sebelum masuk. Jadi sebelum masuk kita sudah punya bekal. Itu indahnya dalam Islam. Terjadi sudah siap. Nggak kejadian, gak ada ruginya. Itu jawabannya bagi orang nggak yakin dengan alam kubur saya enggak ada masalah kok. Kalau enggak kejadian ya enggak apa-apa, enggak ada ruginya bagi saya. Tapi kalau kejadian situ yang rugi. Iya kan? Oh, kubur tuh enggak ada apa-apanya, cuma tidur aja. Ya enggak apa-apa, saya tidur kan pengen enak. Pengen punya fasilitas, tidurnya nyaman, empuk, mimpinya enak. Situ enggak punya persiapan, silahkan tidur dalam kubur, mimpi ketemu neraka. Iya kan? Anda di alam dunia mimpi ketemu kuntilanak, pengen cepet bangun kan? Iya <tuh> kan? <tuh> <tuh> <tuh> Jelas kan? Halo? Ini di alam kubur kan ada orang mengatakan gak ada siksa, yang ada cuma tidur aja. Iya memang anda tidur tapi mimpinya neraka terus pagi sampai petang. Dan gak bisa bangun lagi. Terus siksa gak? Nah daripada kita capek dan bingung menelisi, ya mencari-cari menduga-duga, yang sudah pasti aja Allah bilang apa pencipta kita. Nabi terangkan apa? Keluarkan kurikulum alam kubur sebagai persiapan pulang. Dan indahnya dalam Islam itu terintegrasi dengan kegiatan dunia. Dalam bentuk amal soleh tadi Solat Kan kita kerjakan kan? Apa manfaat solat untuk dunia? Menjadikan kita menjadi lebih baik Inna tanha anil Apa manfaat untuk kematian? Dalam solat ada tumak ninah namanya Melatih ketenangan Tumak ninah itu dari bahasa itma yatma innu. Melatih jiwa untuk tenang Jiwa bahasa Arabnya nafas Jiwa yang dilatih tenang Maka punya sifat jiwa yang tenang dalam bahasa Arab disebut nafsul mutmainnah. Nah latihan sholat kita tumak ninah ruku, tumak ninah dalam sujud, membentuk nafas mutmainnah. Apa manfaat nafas mutmainnah untuk pulang? Saat maut itu dicabut maka dampaknya lahir ketenangan dalam jiwa. Itu yang dimaksud ya ayat Tuhan nafsul. Bagaimana nafsul mutmainnah muncul? Tumak ninah. Kapan munculnya? Dalam ibadah. Jadi ketika sholat diberikan ketenangan untuk pulang, cara pulangnya. Di alam kubur dapat kebaikan. Anda ayah, ibu, ibu berjuang Merawat anak dengan baik Saat mengandung, ya, jaga yang halalnya masuk Yang haram mesti keluar Bacain Quran, dekatkan dengan Allah Sejak dalam kandungan, begitu lahir dirawat-rawat Tiba-tiba anda meninggal misalnya dalam perawatan yang baik Itu jihad bu Tahu apa yang terjadi Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya Untuk mengabdi kepada Allah Padahal kan normal sebagai seorang ibu merawat kan Normal kan? Merawat Memberikan yang baik, gizi yang baik, tapi dia niatkan karena Allah. Itu begitu dia wafat, langsung turun. Kandungan ayat tentang fi Rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, berjuang di jalan Allah, jangan dikira wafat begitu saja. Di alam kubur, kami berikan kehidupan yang lebih megah dengan nikmat yang berlimpah. Dan perjuangan itu jangan selalu digambarkan kepada jihad militer. Itu ketika ada tuntutan, ketika enggak ada, keluarkan. Makanya belajar. Apa kurikulumnya menjadi jihad? Perjuangan yang baik karena Allah. Antum tefakufid din, belajar. Lakukan karena Allah. Dalam Islam itu belajar, apapun yang dipelajari, tujuan akhirnya mengenal Allah. Antum pintar, sepintar-pintar menjadi profesor. Enggak kenal Allah, enggak disebut pintar dalam Quran. Justru Allah turunkan itu untuk diriset. Nanti poin nomor tiga, kita kan baru satu. Ya kan? baru satu kan nanti poin nomor tiga itu Allah tampilkan waljibala autada Tuh kan ada gunung-gunung ada awan-awan wa anzalna minal terjajak riset tu awan riset langit riset lautan riset daratan turunlah ilmu dari situ riset langit astronomi nanti ya di daratan ada geologi geofisika geofisis dan sebagainya di lautan ada ilmunya lagi tapi puncak dari semua itu untuk kenal Allah karena dibuat itu supaya Anda tahu ada pencipta Bukan cuma gali tambang, nemuin emas, nemuin nikel, nemuin tembaga. Yang ketika meninggal gak dibawa semuanya. Gak dibawa. Ada yang kain kafannya terbuat dari emas? Dari tembaga? Gak ada. Jadi puncak tertingginya kenal Allah. Ngapain pintar-pintar gak kenal Allah? nggak dibawa pulang gitu. Jadi Anda diminta pintar, sukses, bahagia. ya, Kemudian juga mulia hartanya bisa dipakai untuk menikmati dunia saat yang bersamaan niatkan untuk ibadah punya poin akhirat ini dunia dapat akhirat dapat itu konsepnya dan tidak meninggalkan dunia karena ayat yang berbunyi rabbanaati nafid dunya wa fil akhirati wa itu ada keseimbangan karena kita yakin kehidupan akhirat maka turunkan kurikulumnya maka di sini ada kurikulum Quran Pendahuluannya Quran surah kedua ayat 153 sampai 157 Kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan ayat 172 misalnya. Nah, terakhir puncaknya, ini saya tutup di sini. Kalau ini kita ingin turunkan dengan cepat sampai ke akhiratnya, maka ada kurikulum, ini langsung kalimatnya dari Allah untuk orang beriman dan bertakwa saja. Kalau Anda termasuk di dalamnya berarti ayatnya untuk kita. Quran surah 59, ayat Ayat 18. Ya, ayuha amanu. Hei, semua orang yang beriman, kita beriman tidak? Insya Allah ya, berarti masuk ya dalam ayat ini ya. Itaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita termasuk golongan takwa, insya Allah. Halo ya, kita berusaha untuk bertakwa. Perhatikan, hendaknya setiap personal, setiap diri yang merasa beriman dan ingin meningkatkan takwa, maka buktikan dengan memiliki program hidup li-ghad, ghad, ghad situ maksudnya sampai akhirat jelas? bikin kurikulum sampai akhirat nah cara cepatnya turunkan kurikulum akhiratnya ke bumi lalu tunggangi itu sampai wafat, gampangnya begitu nah akhirat itu tadi saya katakan, ini secara singkat nih saya mau tutup akhirat itu kan ujung sesuatu yang gak ada lagi setelah itu ini papan tulis nih ujungnya nih. Misalnya nggak ada lagi setelah ini, maka ini akhirat namanya. Akhir dari sesuatu yang sudah pada ujungnya. Kehidupan kita akan berada di satu tempat yang itu ujung dari sesuatu. Setelah itu nggak ada kehidupan lagi. Dunia pindah ke alam kubur waiting room ya, makanya disebut barzah pemisah waiting room. Setelah itu kemana? Nah, cuman dua akhirnya: emak surga jannah atau neraka nor. Yang di sini sementara araf. Orang cerdas, orang sehat, pengen kemana? Enggak. Jadi kalau ada orang yang mudah menganggap neraka, ringan mengatakannya, bahkan mengatakan, ya enggak apa lah di neraka juga, ini ketemua ini juga. Nah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam jiwanya. Dan orang yang enggak sehat jiwanya lebih berbahaya dibandingkan orang yang enggak sehat fisiknya. Gitu ya, hati-hati ya.